puncah lagi bismillahirrahmanirrahim wahlah dapet mas bro Alhamdulillah kecil-kecil kalau ada sih ikan mantep mas bro oke lanjut lagi Assalamualaikum teman-teman kembali lagi dengan saya mancing lagi di mancing asal sedapnya spotnya masih spot yang lama. Oke. Kita langsung. Hmm. Dapat ikan wader, Mas Bro. Aduh, jatuh, Mas Bro. Tak taruh sana dulu. Wah, tumpah Mas Bro. Bubar hmm. situ. Wih dapat Mas Bro. Kan apa ini? ikan wader pari mas bro, oke lanjut lagi. uh ikannya banyak mas bro, tapi sayang susah makannya. tuh. cantaw mas bro. Mantap, uh, mantep loh, uh, uh. keren. Gokil Mas Bro. Kita coba Mas Bro. Ini Ya, paham Bro Tampaknya agak sulit Mas Bro. Mas Bro, uh, tak buan. wader. Contoh Mas Bro. Lanjut lagi. Uh, dapat lagi Mas Bro. Kecil-kecil kalau ada seribu ikan ya lumayan Mas Bro. Halo, ada. Duh, dapat lagi dapat. Jatuh Mas Bro. Masih dapat lagi Mas Bro. Oke, lanjut lagi. terus dapat Mas Bro. Atau gede nih, lumayan. Mantap jiwa tuh nyangkut Mas Bro. Lus, mantap jiwa, gokil guys! Oke, lanjut lagi guys. Hai, dapet lagi mas bro Alhamdulillah Gokil guys guys, hai, Mantap jiwa. Gokil, mantap-mantap. Lanjut lagi. Uh. dapat Mas Bro. Gokil. Yes, yes. Mantap, gas gandos ini. Nyeneh kan 100.000 jiwa. Wis. Mantap Mas U. Oke lanjut nih mas bro oke kita pindah lagi mas bro Hmm, hmm. Dapat Mas Bro, waduh pari Alhamdulillah, bisis hmm, hmm. lanjut lagi, bis dapat lagi Mas Bro. Hihihi. Alhamdulillah hai, hai, Lanjut lagi Duh hai, hai, salah, hai, hai, hai, Alhamdulillah kita coba lagi. Oh, Ulah <tuh> lagi takut saya mas bro. Unjelah oh, dapat nih, tetap jiwa uh, uh, jatuh mas bro. Untung jatuhnya sudah di tempatnya. Hehehe, eh. lanjut lagi Mas Bro. Bus dapat lagi Mas Bro. Bus mantap. Keplekan saja dapat ikan Mas Bro. Tuh Mantap jiwa. Eh lanjut lagi Mas Bro. Lakukan lagi, Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim, lagi, Mas Bro. Kayak gini-gini aja, Mas Bro. Mancingnya, tuh, dapetan, wait, mantap, Mas Bro. Walaupun kecil, joss ikan wader pari, Mas Bro. Oke, lanjut, Mas Bro. Oke, Mas Bro, berhubung waktunya sudah sore kita akhiri videonya disambung di lain waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa